Selamat siang teman-teman semua. Baik, kita buka dulu kelasnya dalam doa teman-teman. Mari kita berdoa ya. Tuhan terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di praktikum web dasar. Pertemuan kami yang ke-15. Biar kau yang menolong kami. Agar setiap yang kami kerjakan pada hari ini, kami bisa selesaikan dengan baik. Terlebih lagi persiapan kami untuk untuk UAS kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halia. Amin. Kita dokumentasikan dulu teman-teman pertemuan kita. Silahkan boleh bantu nyalakan kameranya. Teman-teman silahkan senyum. Lihat ke kamera semua. 3, 2, 1. Nah teman-teman hari ini adalah pertemuan terakhir di praktikum kita di kelas web dasar. Kalau praktikum nggak ada UAS-nya ya teman-teman. Jadi pertemuan seperti ininya hari ini terakhir. Hari ini kita akan pakai waktunya untuk teman-teman mengerjakan soal praktikum yang kemarin, siapa tahu ada yang belum selesai. Kemudian bagi yang sudah selesai, akan mengerjakan progres UAS. Jadi itu yang akan kita kerjakan pada hari ini.